12.01, Muair ya Kita lampu Simenya lampu Kita bisa Kita bisa jaga Kita lampu Kita akan lihat struktur nah, ini bisa Kita bisa jaga lampu Kita bisa jaga Nomor-nomor, bisa jaga lampu ini ya <two> Ayo kita ke... Wow, di sini ada... Ini ini apa maksudnya ini? Oh, ini kata-kata bijak dalam bahasa telaut, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris. Ada tiga bahasa ya? Wah... Wow. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kreatif, kreatif. Kita ke ruang sebelah. Wah, lihat guys. Halo, Angie. Nah ini ruangan 12 .2. Halo Halo ya nah, Halo Halo 12 nah, Ini Ruangan kelas Kelas berapa ini? Kelas 12 BIPA 3 Kelas 12 BIPA 3 Wow Guys. kita ke sebelah. Nah, guys, kita lanjut ke kelas. Halo. Ini... Kelas berapa ini? 11 IP1. 11 IP1. Wow. Ini lagi ngapain di dalam? Istirahat ya? Lagi dalam istirahat ya? Wow. Asik. Oke, okay, kita ke sebelah. Nanti liat di TV ke laut. Halo, ini kelas berapa ini? IPS. 2 IP2. Kelas sebelas ya? 11 IPS 2 lagi sirat ya? oke ya. oke okay. okay. ini kelas oh. 11 kelas Ip 11, 11 IPA 3 halo? halo! kelas 11 IPA 3 nah guys wow kita keliling nah di sana ada yang lagi santai guys ayo kita lihat halo halo lagi santai ya lagi istirahat jam istirahat ini oh iya lagi jam istirahat kelas berapa ini adik-adik sekarang kelas sebelas mipa oh oh ada yang mipa 3, ada yang mipa ada yang ips oke okay. lanjut. Ips berapa ini? ini? 12 IPS. Halo. Keliling-keliling kelingku Ini kelas berapa? 12. Ips, 12. Wow, ini gigi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ini kelas 11 halo oh, 11 lagi santai lagi istirahat ya, ya. Oke kita lihat di ruangan Halo ini Oh ini perpustakaan rupanya lo perpustakaan ini ya Ah, ada ibu. Ini perpustakaan, Bu? Iya. Perpustakaan. Oh, lagi keliling-keliling lihat review SMA Negeri 1B. Oh, wah. Jadi anak-anak bacanya di? Di, di perpustakaan ini. perpustakaan. Ah. Tapi kadang-kadang lagi karena dengan adanya teknologi. Oh, iya-iya nah, nah, nah. Ini banyak orang buka internet uh -uh. Tanya Pak Om Google Wah iya, iya. itu juga uh, satu Jadi tantangan Jadi sekali-sekali kalau buku uh -uh. paket Dorang pakai, Dorang datang Kalau ada tugas, kadang dorang tidak dapat di internet oh, iya. Atau tidak ada paket data Dorang nyadak oh, <tuk> Cari ke perpustaka <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Itu tantangan ke depan itu ya Dan mulai dari sekarang sudah seperti itu ya Bu ya Sampaialkan ada uh. sudut Apa sudut pojok baca Ada toh Ada, ada semua Pardon. program itu ya kadang senyandak jahp pakai itu karena oh. lebih gampang orang buka internet iya <laughs> oke, okay, terima kasih Bu okay. <laughs> ya, muka jalan keliling dulu iya. so internet memang om google dorang lebih <laughs> percaya <laughs> <laughs> oke, okay, kita lanjut guys kita lihat, halo <laughs> <laughs> Sebelah pipa satu Wow Halo jadi, jadi bagaimana welcome to Coba bilang siapa Oke okay, sama-sama dong Satu dua tiga Oke makasih Mas uh. ini ini rupanya toilet-nya, guys. Tapi di sini ada kelas-kelas juga. Kita akan lihat kelas apa yang ada di sini, guys. Kelas berapa ini, Pak? 10 C. 10? C. C. C. Wah, 10 C. Wow, halo kelas 10C. Halo. Ini kelas 10C. Lagi istirahat ya pak? Kita ke sebelah ruangan sebelah kelas. Halo Kelas 10B Kelas 10B Halo kelas 10B Halo nah, makan. Istirahat ini ya. ya Ya Bilang welcome to kelas 10J 1,2,3 Welcome to kelas 10J Semangat dong, 1,2,3 Welcome to kelas 10J Oke, dah Lagi ada orang Halo, bro Halo. Halo. Ini kelas Ah, oh, Halo. Lagi istirahat nih ya? Okay. Ini kelas berapa? 10. a Eh, bilang mana? Welcome to 10 -E. kelas 10. Kelas 10. Oke, satu, dua, tiga Oke, makasih Baru kita ke kelas uh, Kelas 10 ya. Halo Kelas berapa ini? Uwe. Uwe. Wow. Lagi istirahat ya? Halo. Halo. Halo. Oke. Okay. Baru. Kita terus menyusuri ganggan di sini. Ini di. Halo. Halo. Halo. Ini kelas berapa ini? Sepuluh D. 10 D. Hello? Hello, guys. It's so cool. Oh, it's <laughs> still... <Fantastic. laughs> oh, <laughs> <ini lagi, laughs> lagi...